arpune utuh <tuk> nah, bos Oke Masudetek <-duk> aku <tuk> <tuk> masih bersama Tawan Nana scooteres ratatet honga-honga ya yeah. Kami tunggu kedatangan anda kemari. Segeralah merusak vespa anda karena rusak vespa anda adalah sebagian dari rezeki nih Mas Bento. Segera. Sikot jangan lupa subscribe channelnya bunyikan lonceng lo selamat sore bosku para pengabdi pengabdi cuan pengabdi cuan ini punya nah, pemalang ya. masih masobot jeneng rali aku halo buten morgan buten, oh, buten morgan kali ini saya mau review punya bos kayu jati Banyuwangi. Bos, bos kayu jati Banyuwangi bts, bts, bts oh, bts Oppo ini ini ada punya mas hendri sumatera palembang ini dapat ini jantai besok ini punya andra punya mas daniel punya e, oh cabuk, nah ini yang tau tak review ini small frame basic 90 cc. Basic 90 cc. Dia pakai aplikasi. Wah, aplikasi yang mengaplikasikan eh, ini bloknya pakai punya ECR 125. Dan udah emang sudah didesain di modif sendiri. Iya ya. Kita nggak ngelas-ngelas ya. Ini pakai plat aluminium. Kita baut. Jadi bautnya di sini tuh ada dua, satu dua. Yang kiri dua, empat. Terus di sini dikasih baut ancer lagi buat ngebaut ke bloknya. Untuk bloknya ini kita dapat second perkasnya custom. Bikinannya Pak D. Pak Desis Turi. Pak D. Kalau saya manggilnya Pak D. Ini karbunya pakai Delurto. Delorto 28 cukup lah, cuma buat harian. Karena Delorto membranya bawaan, bekas. Manipulnya custom, jadinya pakai originalnya punya ekran. Tenapotnya made in TLS HD. Untuk radiatornya ini udah pernah tak review, tapi kemarin kit reviewnya, eh ya, setahun yang lalu kita reviewnya itu bloknya, Adepnya ke depan ya karbunya ya. Ini sekarang dibalik ke belakang biar lebih enak. Nah ini, ini knalpotnya ya. Oke, okay. saya tak urip ke Montore. Hah? Pas yo, ya? bos. Cek liat Tak nonton ini Aku tak ngomong, rompi sih mau dicoba buat jalan. Dipakai rompi dulu nih rompi tentara. Ceng gue mau digeboh, aku pel. Rompi negi. Rompi tentara ya. Tak coba pelan aja, aku gak berani kentang sekali. Ya jalan, nalon, baik lawan banter-banter aku. Jah. Urip ini Jakarta. Ya, ah set dulu. Tak matine sik. Ki nak sing numpak aku kita e ra iso mumbul montore. Wis pas <tipasuk> lung ya. Jalan Ada bangkong iki. Ini kodok <tipasuk> bangkong <tipasuk> ya. Ora jadi beraksi dadi Bismillah, sikel kuis mulai anyap. Nah, nyoba muter jik saja. Mas, belum ya, Cah? Kita, Oh So keep us... so, <tuk> dolanan, rote neleng wah, karbunnya ucil bosku karbunnya ucil ini sudah ada kota yang ada yang ada, yang ada yang ada, gini. ada yang ucil ini. karbunnya ucil tidak aduk sok. kurang lebar ini gaduk ini nabrak ini sama nabrak ini jadi lepas karbunya sama gigi dua nih masih ngemis-ngemis aku masih loncat-loncat gigi dua nih tamatin dulu waduh rangka HP aku heka sementara aja ya sementara gini dulu karbune utul mana reme kurang pakem bos reme bahaya ini berapa kembas coba tarik ke yuk. di jarak 150 meter re. dari perempatan. ini benar mau safety, saya mau diam, atau sih ya, ya ini aduh dek ya aku aku untuk mau menonton ini, sampai kabeh, mentul, mentul, mentul, mentul mentul, mentul, mentul cokoknya gimana, aku selang.. selang.. selangnya selangnya lepas ini gara-gara aku nggak bisa nge-rem ada jendulanku Predator.. udah cukup lah.. sekarang udah Ya itu tadi sekedar nyoba ya dengan berat badan saya yang sekintal 100 kilo kurang rong on rong kilo 100 kilo kurang rong kilo dan akhirnya nabrak gini lepas nggak apa apa buat revisi revisi ini neko wah oh, iya iya iya iya iya iya Uyo. Jadi besok jalurnya mending ini, ini baik. Nah, Nanti untuk revisi, jadi jalurnya kan 12 noy. ini sini ramai kudun. Kau Oke. Ini udah enak, tinggal revisi dikit dikit dikit dikit. dikit besok dicoba lagi kalau udah ada yang mau naikin yang badannya agak kurus yang suang sekintal kalau jajal lalu nah, ya bubar oke okay. sampai ketemu edisi eh, berikutnya jangan lupa jangan lupa lupa, lupa jangan lupa subred jangan motor. lupa rusak motor. Motor. Motor. motor jangan lupa supan lonceng <laughs> wah wis jangan lupa bayar tok